Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita welcome back Manin di channel ini masih bersama saya Samudi Rapsal Baskoro Ahmad, Bro. Eh uh, saya mau main FIFA Mobile, Bro. Kali ini saya mau main FIFA Mobile. Di sini ada dari bank siapa ini, Cuk? Bang Barcelona. Eh uh, saya mengucapkan terima kasih banyak buat Bang Barcelona karena udah selalu hadir dan berpartisipasi di channel ini. Mudah-mudahan Bang Barcelona selalu dalam keadaan sehat walafiat dan murah rezeki dan segala apanya digampangin sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Al al Bro, oh, apa ini? Bro, klaim hadiah ya, pakai tadi ya. apaan? Pakai tadi aja, Mbak. Klaim oke, okay. Chico. Inu, saya udah ini. Bro, nggak main ini. Vivo Mobile ini minta direview apa ya, Bang? Barcelona ini, Bang. Saya Barcelona nih, ada nih. Tertinggi dia emang Nih Barcelona Barcelona, Bang Barcelona tertinggi, overallnya 124 Kok bukan 129? Ini overallnya 124, Bang Barcelona Bukan 129 Caisar, Zidane Bang Yusan, Bang Yusan overallnya 131 Eh mantul tul lu Bang Yusan legendaris 1, men! Bang Yusan FC! Bang Yusan FC, sejarah! Gokil! Top Marco top, bro! Bang Yusan FC Kemarin saya main ini, bro Main Taktik Mode Manager, tapi tak berhasil Nggak berhasil, bro! Oke okay. Koin 7 juta? terus itu ada apa bro. Kalau kita di bursa transfer, coba di pasar bursa transfer, bekam, uh, men, mahal sekali, loh, Rafael loh, loh, loh, Speed <laughs> Bang Rafael loh, men Rafael Kaki utama Rafael loh, loh, loh, Speed Ya enggak, di sini enggak ada ASUS Speed. <laughs> Oke bro, saya mau main apanya bro? Mau klaim klemin hadiah, cuman saya bingung. Oh ini nih bro, sorry sorry sorry sorry. Pengubah wujud bro, Star pass. Karena di Star pass ini biasanya ada hadiah tuh. Uh. Karakter bro, pack opening opening dapat baik, 2 juta lumayan dari pengubah wujud. Thank you, wow! kokil juga ini, bro? kokil juga ini, bro? Dikejar waktu. Oke, okay, saya coba mau bertanding one by one. Bertanding one by one ya, bro? One by one tuh, saya. Centang kebalik bro, menang 2, gol 2, combo 2 Aduh, untuk mencapai legendaris 3 aja, lama men, lama sekali men Ini lawannya siapa ini bro, kira-kira bro Lawan, lawan, lawan, lawan, lawan Oh, ada Mus, uh, Liverpool, Kang Musa, Musa Rek, Saya kalah, rek. Di overallnya tinggi loh, dia serangannya 119, sama imbang Lini tengahnya 120 Pertahanan 120 Saya kalah lini tengah Lini tengah saya kalah bro ah oh, Overallnya 121 men 121 Kalau saya biasanya ngelawan overall gede Biasanya kalah bro Biasanya Tapi mudah-mudahan aja saya berhasil bro Oh tak kira seragamnya sama Oke, oke. Kalau saya belum mencet loh bro. Sorry, <laughs> sisa rek Nih kalau begini nih, uh. Oh. rek agak loading lo rek serius agak loading ada agak loading weh adia rapet rapet banget bro oke apa itu balak kepencet sorry bro oh. sorry bro ayolah come on tetap aja men berat rek berat rek Wes, sori. Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi? Bola masih dibayang-bayangi, Bro. Apa yang terjadi, Bro? Bro, Bro, Bro, Bro, Bro, Bro. Ternyata, Bro, Bro. Oke. Okay. Sorry, bro. Sweet. Tapi kalau melihat apa kostum yang ini kayak itu ya bro kayak Man City, oke okay, setengah main bro, tanggus. Dilat kedua saya bertahan atau tetap seimbang bro, kayak tetap seimbang deh karena ini lawannya berat. Kalau saya ganti menyerang saya nggak sanggup. Bukan. bro jang rebutan, bro rebutan. Wow, suwi, suwi, wow, Alvarez, wow, men, Alvarez, oh, kokin, uh. kokin, kokin, rek, Alvarez. Alvarez Ah. Ah, kurang rek. Men Men. Men. Men. Woyou! Woyou! Waduh. Ice bro, kenal loh bro. Weh, weh, weh, weh, weh. Oke, oke. Okay. Okay. Rui Costa, ghibbik. Wow, hampir bro. Thank you, kokil rek. Ini aduh, jangan sampai gol cool, bro. Jangan sampai gol cool, bro apa yang terjadi kalau gol ini bro, bro, bro, wastovir lo halati, wastovir lo halati bro, menit 81 satu ini mendebarkan sekali teman-teman, eh, -teman. uh, aduh, iwa paye, iwa paye, iwa paye sekteful, iwa paye, iwa paye, iwa paye sekteful hehe Hey hey hey hey, hai, uh, hai, uh, hai, uh, hey hai, hey hai, he. hey hey hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Repotasi. Oke, tembakan gawangnya sama ya, Men. Ini Bro Alvarez, Bro. Saya replace nih, Bro. Oh. Uh... Saya replace. Oke, okay, Bro. Lah mana sih? Set gue. San Ah, enggak kelihatan, Rek. Gak kelihatan. Re. Gak kelihatan. Kelihatan, oh men gak kelihatan. Gokil, gokil, gokil, gokil. Momen, wih, Starpass tak star ada, tak ada Starpass, men oh. Oh, UCL dapat apa ini? Kayaknya saya kalau klaim di sini nggak pernah dapat pemain bro. Ini yang gratis gratis nih saya klaim-klaimin ya. Nggak pernah dapat pemain bro di sini bro. Nggak pernah dapet nggak pernah dapet nggak pernah dapet Top UCL gratis nih bro nggak pernah dapet tuh. Itu ada pemain kemungkinan hadiah tapi saya nggak pernah nggak pernah dapat bro. Nggak pernah dapet tuh yang gratis gratis lumayan overall 100 bro. Seratus plus lumayan tapi nggak pernah dapet di sini bro entah kenapa kok nggak pernah dapet batas tercapai men oke coba di sini bro gratis barang gratis oke sukanya yang gratisan men sukanya yang gratisan gratis semua diklaim-klaimin tapi ini lama semua diklaim-klaim, gratis Gratis, ini overall lima tapi nggak pernah dapat, Nggak pernah dapat bro Tuh kan, nggak ada Oke, okay, start pass, no Tawaran sambutan, no, tak Di sini sudah habis, men Tukang acara, nggak ada Latihan harian, tak ada Tak ada, tak ada, tak ada Bro, tak ada, oke, okay, thank you Uh, ini di sini Klaim lagi bro, penuh aksi, lumayan klam, dapat star bro, dapat star pass. Buat Bang Barcelona ini yang overall 9 di mana ya? Karena nggak ketemu Bang Barcelona, nggak ketemu. Oke ini apa nih bro? Dapat apa? Oke dapat keterampilan. <laughs> dapat keterampilan rek, dapat keterampilan, oke, okay. buat bang Barcelona, saya nggak sampai terima kasih banyak uh, yang overallnya seratus dua puluh di sini nggak ada, bang Barcelona, adanya yang 124 yang overall 124 nih ya, overall 124 nih, buat bang Barcelona, overallnya seratus dua puluh levelnya 38 level 38 delapan, uh, pesan, apa ini bro, dapat pesan. Oh gak ada, cuma ini doang Oke okay, bro, saya ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir dan berpartisipasi di channel ini Semoga ah, Semoga apa ya Semoga menyenangkan tapi nggak nyenengin kayaknya bro Noob <laughs> Saya kalau main game noob ya bro Oke okay, bro, uh, thank you, terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bro, thank you Thank you